Kerajaan surga tidak perlu menunggu setelah kematian, tidak perlu harus dengan perjanjian. Surga ada di hati setiap manusia, saat mampu merasakan ketenangan, saat mampu berbahagia, hidup saling mencinta, saling berbagi, saling memahami, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, iri hati, dan kemarahan. Bila setiap manusia menciptakan surga di hatinya masing-masing, maka tempat di mana mereka berdiam akan menjadi tanah surga, kehidupan tanpa perang, tanpa kejahatan, tanpa ketakutan, kebencian. Itulah kerajaan surga, hidup damai penuh dengan berkah. Bila tanah ini tercemar oleh darah pembunuhan, oleh darah pembantaian, oleh darah karena permusuhan dan kebencian, maka kondisi surga dunia saja sudah tidak bisa diciptakan, bagaimana mengharap surga setelah kematian. Bila memegang janji untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mabuk-mabukan saja sulit dijaga dan direalisasikan bagaimana kebahagiaan surga bisa didapat. Hidup tanpa membenci, tanpa menyakiti, penuh cinta, damai, tenang dan kebahagiaan itu muncul semuanya bukan tanpa sebab diawali dengan kebesaran hati diawali dengan kerendahan hati diawali dengan ketulusan dan kasih sayang maka dengan seiring waktu akan terciptalah kebijaksanaan belajar dan terus belajar untuk menggunakan akal sehat daripada perasaan dan dogmatis yang dapat menyebabkan perselisihan dan peperangan tiada cinta yang dapat memuaskan semua pihak selain cinta kasih yang universal cinta yang tidak memiliki cinta yang tidak menuntut, cinta yang tidak ada batasnya.